Halo semuanya, balik lagi di channel gua, Alul Rahman Di video kali ini gua akan memberikan tips and trik mengenai sensitivitas full gyro untuk HP Android Nah, sebelum kita mulai, gua ingetin lagi kepada lu semua supaya subscribe channel gua dan nyalain loncengnya Biar nggak ketinggalan video baru dari gua Karena kedepannya gua akan banyak memberikan tips and trik mengenai PUBG Mobile lagi Nah, sebelum kita mulai kita ambil senjata terlebih dahulu ya saran dari gua kalau teman-teman pengen latihan sensitivitas itu nggak usah ambil grip atau popor buat import ya teman-teman cukup ambil magazine aja Kita ambil peluru terlebih dahulu. Habis itu, kita ambil dengan enam kali empat kali tiga kali dua. Kolo, kalian titipnya ya, kita peluru lagi ya. Kita pulin aja tasnya. Oke, udah full. Kita lanjut ke latihannya. Oke langsung aja kita masuk ke pengaturannya Nah ini pengaturan dasarnya teman-teman bisa ikutin aja sendiri Terus ini sensitivitasnya Teman-teman bisa salin aja ya sensitivitasnya atau screenshot tuh Sensitivitas ADS Teman-teman bisa ikutin giroskopnya ini Oke, semuanya cukup. Sekian dari video gue. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga tahu video ini, ya. Dan jangan lupa juga like dan komen. See you, bye bye.